Eh lu keren banget gila kemarin. gue lihat tuh di curhatan. Lihat di curhatan Alkitab. Keren banget lu gila. Keren ya. Iya, kayak anak muda tuh gak butuh yang pelayanan-pelayanan yang kayak gini tuh yang orang-orang tua yang umum-umum itu -umum enggak butuh yang kayak gini. Belum, tapi sini Niko tuh di situ. Nah, di, di situ itu, ya. Iya. tapi di sini enggak iya. ada. Ya gimana kan? Capek anak pelayanan. Dioain lagi sakit, lagi sakit. Oh iya, lagi sakit. Kita oh, iya, gara-gara apa? Capek anak. Ya. Namanya juga itu. ngejar duit. Oh iya benar. Ya soalnya kerja terus ya. Iya itu orang gue udah bilang, jangan Tuhan tuh gak kayak gitu konsepnya nih. Kerja apa? Pelayanan dia Kerja, kerja pelayanan katanya. Oh kerjaannya pelayanan. Pelayanan. Hmm. Dapat ya, duit soalnya. Gue sering bilangin juga dia bilang, lu tau apa sih soal Tuhan. Wah. Wow. Eh, gue gak masalah. Bener-bener hmm, bener. Udah kalo usah di lagi lah, Iyalah. biar Tuhan aja yang ketuk pintu Iyalah, hatinya. Kalau enggak ketuk tadi gedor aja sama Tuhan. Benar karena sampai detik ini dia pelayanan tuh nggak murni buat pelayanan. Iya <laughs> iya iya benar benar benar benar. Mas gua gereja-gerejanya dia tuh mesti hati-hati cuy. Benar benar benar Harus harus jeli lagi ya. Takutnya kan enggak dapet hadirat. Benar benar benar. Tapi jangan hmm. kita ngomongin orang ya enak gini. -gini. Benar Kita maka podcast agama ngomongin orang. Benar benar. Enggak, enggak boleh, enggak, enggak boleh. Mendingan kita ngomongin pertanyaan orang aja. Betul. Karena katanya di YouTube Brave Talk itu banyak banget orang yang bertanya. Banyak yang bertanya e, Dan e, kamu kita yang jawab dong? Gak mau, e, mendingin gembala kita Betul e, Siapa tahu pertanyaan ditujukan buat host-hostnya. Gak e. sih kita gak mau e. Tapi hari ini kita tetap bersama gembala kita ya Betul Ko Andre Betul ya. e. Yang tunggal udah hilang e. Sekarang tinggal, tinggal Andrenya ya. doang Ko Andre doang <laughs> Dan hari ini kita bakal Semangat didatangkan pertanyaan-pertanyaan aneh Dari netizen e. Yang bakal dijawab sama Ko Andre Semoga ini bisa menerangkan ya benar Yo, termasuk juga kalau ditujukan hostnya, hostnya jawab sekali lagi dulu. Kita ya. orangnya transparan, jawab. Ya Personang boleh, boleh, boleh. jangan kecewa aja sama jawabannya. Ya, betul. Oh iya, oh, sih ya. Eh, atau atau mikrofon ini masuk ke Daniel aja nih. kalau pakai oh, ini. Enggak usah, enggak usah, usah. usah. ada duitnya katanya. Oke, pertanyaan untuk semuanya ya. Apakah yeah. Anda semua yakin apa yang kalian tertawa? pasti salah dan kalian yang paling benar. Hmm, hmm. tidak. Hmm. Tapi gue sih nggak yakin gue bener sih. Gue yakin gue bener. Gue yakin bener. Yakin. Kenapa coba? Ya buktinya dia nanya. <laughs> <laughs> <laughs> iya kan? Nggak, tapi di luar salah atau benar, emang hmm. kita nggak boleh ketawa. Ya kenapa? Iya, iya kan maksudnya walaupun gua salah ya gua juga boleh ketawa uh, kan. Lagian ketawa kita juga tidak membenarkan apapun. Betul, betul, betul, betul. Kan pandangan kita. Uh, lu mau ketawa mau gak ketemu urusan lu. Betul, iya betul, kan? betul. Nah, betul Enggak kita kok. lucu. Iya gitu. Kan? Kita bisa membelokkan itu. Kalau hmm. kanring gimana? Ketawa emang Gak dosa. Nggak ini ya, ini ketawa. pendeta juga gak bener. Hmm. <laughs> Masa kalau kita lagi hari Minggu, orang kan biasa pakai doa pembuka, bener. apa yang hadirat-hadirat hmm. bener, lah. Bener. Dia pakai, iya. mana boleh. Dia malah palang pintu. Hmm. Oh, malah orang kita berdua nyontoh gembala kita kan. benar ya. Saksikan bener. tayangannya dengan lengkap ya. <laughs> <laughs> Itu saja. <laughs> ya. Gitu. Jadi emang kalau dari kita sih, sebenarnya ketawa tuh sebenarnya cuma bikin podcast ini lebih light lah. Iya, betul-betul. Ya. betul, betul, uh, betul, betul Sebenarnya betul. kita gak nyalain siapa-siapa, kepercayaan Anda mah kepercayaan Anda. Tapi bagaimana kita ngomong ini, Sebenernya cuma mewakili apa yang ada di kita aja ya Iya well. betul Kerasan anak-anak muda lah sebenernya Kita sih sebenernya emang konsep aja kita kayak gini Betul, betul Sebenernya aslinya kalo kita lagi ngobrol mah Apalagi lagi <laughs> besok kemarin Lebih parah Hancur Iya <laughs> kan Tapi kan sebetulnya kita cuma memberikan opini Saya balikin lagi ke orang-orang yang ya, ya orang-orang yang mendengarkan, hmm. gitu. Biar loh. lebih, lebih biar lebih santai. Loh. Betul. Kayak kalo misalkan dengerin Antung ngomong ya, hmm. Andre Sungo ngomong tanpa ada komedi pasti ngantuk, ngantuk. Ah. Makanya kita pengennya anak-anak muda tuh yang nonton ini. Betul. Just. Karena di channel YouTube dia ada komedi memang. Tapi Bener. sensasinya banyak. Sensasi, Sensasi sensasinya uh. Tapi kalau dari ko Andre gimana? Apakah tertawa kita ini Aha. mengganggu jalannya kebenaran? Gitu. Ah, enggak kalau saya sih, Sebenarnya pendapat saya, opini saya juga enggak. Karena itu bagian dari uh, pembicaraan yang memang konsep kita kan gitu kan, ngobrol, santai, santai. antar hmm. teman, kidding, bercanda, jokes, ya gitu. Selera lah, kalau hmm. buat kita kan lucu-lucu aja gitu yeah. ya, tapi kalau yang mendengarkan merasa uh, tidak Terseran lucu gitu ya. atau terserang hmm. atau gimana ya, ya opini, opini pribadi lah menurut saya sih, hmm. gitu. Yang penting kita tetap dalam uh, ranah, kita mau bercerita, tukar ngobrol, hmm. membahas hal yang seru dengan cara yang asik juga dong hmm. kalau serius terus mah ngantuk. Benar. Pokoknya saksikan uh, nya di membership kita ya. Eh. Oh, hmm. Itu sekitar 120 ribu sebulan. Iya. <laughs> Terimal <laughs> ya. ya? Dapat konten-konten ancsensor. <laughs> oh, oh gitu ya. <laughs> Aduh. Aduh. <laughs> Ini barcode nih? Gak usah. <laughs> Gak ada. Gak <laughs> <osa, laughs> ada. Gada, itu nggak ada ya. Gak ada. Buat Natalan. Gak ada. Gak ada ya. Oke oke oke. Kedua nih ya. Kedua kedua kedua. Oh Wah, ini harusnya ke Andri dulu, oh. aja. Ya, ya, nah, ya. gila kalau okay. kita jawab. Jangan jawab dulu coba. Kita kembali ke konteks mendaratnya dulu. Eh tunggu gue jawab dulu deh, oh, oh, ya. kalau ke Andri apa-apa. Iya kalau ke Andri apa-apa. <laughs> Kenapa bisa begitu ya? Karena kita aman. <laughs> itu hak fito kita. <laughs> nah. ah, Betul. Okay. Yeah. Jadi kalau bahasa menghakimi hamba Tuhan sih kayaknya menurut pemandangan saya, kita gak pernah menghakimi seseorang pun dan lagi menghakimi gak baik ya. Yang kita coba perjelaskan ajaran-ajarannya. Hmm, hmm. ajaran-ajarannya ya pada hal uh, pada ajaran itu sendiri lah maksudnya yang kita coba terangi dengan lebih jauh dengan sudut pandang yang lain gitu hmm. bukan menghakimi orangnya gitu dan siapa bilang kalau saya boleh pilih bahasa bukan menghakimi siapa bilang uh, istilahnya kalau kita itu nggak boleh memberikan masukan nggak boleh menegur nggak hmm. tersentuh gitu nggak juga bahkan hmm. kalau kita baca perjanjian lama ada nabi-nabi Hmm. yang mengaku nabi dan menyuarakan suara Tuhan, ternyata apa yang dinabikannya, eh sorry apa yang disuarakannya itu bukan datangnya dari Tuhan, malah harus dihukum mati. Hmm. Oke, okay. tapi kalau zaman sekarang gak usah. Ya, hmm. ya berbeda-beda sistem dan uh, apa yang terjadi dengan zaman sekarang. Maksudnya berarti suara dia bukan suara Tuhan, dia buat sendiri hmm. dan akhirnya menimbulkan, kenapa sampai begitu seriusnya, karena menimbulkan pengikut yang akhirnya ngikutin arahan Tuhan yang palsu. Hmm. Gitu. Itu harus dipertanggungjawabkan, loh. Gitu maksudnya, kan? Jadi, ya, istilahnya kita enggak itu, tapi kita coba terangin aja mengenai ajaran-ajarannya itu hmm. sendiri. Dan saya rasa, sebagai pemimpin atau sebagai uh, ya, hamba Tuhan lah, bukan berarti kita orang yang enggak tersentuh juga, kan? Hmm. Kalau kita dikasih masukan yang membangun dan dikasih saran yang which is juga baik, konstruktif ya. Why not? Hmm. Why not gitu? Oh, dari Mas Manuel, kamu saya lihat surka menghakimi ya kamu kenapa man bisa begini <laughs> <laughs> udah mulai itu <ikut, laughs> ya kan enggak hmm. nggak, nggak mengakui pendeta dong sekarang kalau misalkan kita punya masukan nih ke hmm. seseorang ya misalnya yeah. uh, kita nggak bisa maksudnya kita nggak kenal nih dia, dia siapa ya betul. Followers udah banyak betul kita dm pasti nggak dibalas bener jadi gimana cara kita bertanya atau hmm. menegur dia kalau misalkan menurut kita ada sesuatu yang janggal yeah. ya caranya adalah kita bersuara seperti ini menurut gua yeah. Dan kataku Anda tadi bener loh, maksudnya hmm. zaman dulu kalau ada orang yang menyesatkan suara Tuhan, ya dia akan dihukumannya adalah... Ya ada, fatal ya, ya. berat lah. Hmm. Ya hukumannya mati ya tadi ya, berarti ya karena, sekarang karena... Tuhan sudah menebus dosa kita, hukumannya tinggal buat video klarifikasi. Benar. Kalau dia salah membuat arahan, <laughs> tinggal bikin video, saya minta maaf. Benar-benar, gue setuju banget, <laughs> dan viewsnya gede-gede. Iya betul, jadi hmm. lebih mudah sekarang sebetulnya. Ya, iya. Untuk minta maaf. Kalau lu udah mendapatkan privilege dengan kemudahan itu, masa kita nggak boleh sih mengomentari keputusan lu? Iya hmm. toh. Apalagi kadang-kadang yeah. ada, ada yang udah salah, nggak buat video klarifikasi pula. Bener. <laughs> udah tahu salah setuju gue apalagi ya pada yang suka minta-minta persembahan iya kan itu mm -mm. kan kita harus bertanya betul gitu. kenapa menurut gue sedangkan kan kita kan tidak diajarkan untuk meminta-minta ya betul. dan itu bukan menghakimi menurut bukan gue bukan menghakimi loh itu lebih kita ngejajah aja bukan <laughs> iya kan sama dong mas oh iya sama, -sama. sama itu bahasa ibu sama dong. dong tapi menurut, menurut gue sih sah sah aja menghakimi orang menurut gue <laughs> Karena memang tujuan gua Manuel ini adalah memang menghakimi para pendeta kan? Guys. <laughs> Karena siapa kalau... lagi yang menghakimi mereka? <laughs> Kecuali kita para medium-medium dari Tuhan. Wah, <laughs> medium. Inilah <laughs> Ini ada Inilah. apinya nih, pasti bisa diedit kok. Ya teknologi sudah canggih tapi mentalnya masih mental mau ngulin <laughs> yeah, Nah ini yeah. nih. Iya iya. Ini, yeah, yeah, yeah. ini tapi, nih orang ini. Tapi buat gua well ya. Buat gua adalah apa yang kita uh, katakan itu atau kita mungkin orang pada bilang hakim itu sebenarnya adalah opini publik. Ya. Yeah. yang kita bawa sebenarnya. Kalau lu lihat di kolom komentar manapun mau pendeta, mana sosmed mana pasti ada aja. Yang ngomong-ngomong itu semua, ya, betul. nah, daripada itu sporadik dan tidak menjadi satu topik, dan nggak dibahas. Benar, udah coba kita suarakan gitu. Betul, nah, kalau menurut lu pada itu menghakimi pendeta-pendeta lu semua, berarti ya lu merasa terganggu dengan kalian kita, dan eh. berarti itu benar. Berarti itu benar, karena menurut gua, gembala kita yang terbaik ya, gua <laughs> pernah minta duit, tapi memang jago pantun aja. <laughs> <laughs> Gitu, dia menurut gue oke. Okay, fine, rajawali wali harus koreksi dia gak jago, sih <tuk> gak, jago ya, <tuk> gak jago. Iya, kemarin rimanya masih A, B, A, C. Oh, okay. nah, masih ada <tuk> begitu tuh. Iya, saya tapi at least dia udah mencoba yang terbaik lah. Iya, yang apa, apa Tipis-tipis, mana, urusan dia lah <tuk> uh -uh. Kita pertanyaan yang tiga tadi, masnya sama siapa? masnya Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, iya iya Masih, Masih, Konsep, ke Tuhan, Tuhan bisa melakukan apapun tanpa batas atau Tuhan itu memiliki batasan? Tidak Wah. mungkin kita yang menjawab duluan. Hmm. Ini hmm. mah aneh kalau kita yang jawab. Betul. Maka hmm. Tuhan itu bisa melakukan apapun tanpa batasan dan tidak ada batasannya ya? ya atau batasan. Kalau menurut saya memiliki batasan ada, ada. Salah satunya adalah dia tidak bisa menyangkali nya sendiri. Dia gak bisa bohong misalkan gitu loh. Dia gak bisa melakukan apa yang tidak dia firmankan batasannya itu aja. Sisanya di dalam kekristenan itu Tuhan memang punya kedaulatan tertentu lah. Dalam berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya juga gitu. Dia maha kuasa dan dia maha tahu tentang apa yang terbaik yang akan terjadi baik di dunia ini ataupun kepada kita semua dan banyak hal juga dia izinkan terjadi. Yang mungkin gak kalian suka juga gitu. Kayak contoh yang sederhana-sederhana aja deh istilahnya ada orang yang mendoakan Si A mendoakan si ini jadi pasangannya. Ini orang percaya, sebelahnya juga orang percaya, mendoakan si ini jadi pasangannya. Dan terus-terusnya seluruh hal-hal yang sederhana yang mungkin permintaan-permintaan doa kita, Tuhan tolong berkati saya, hmm. Tuhan tolong uh, bukakan jalan ini, jalan itu. Uh, gak semua permintaan kita kan dijawab iya. Hmm. Gitu, gak semua permintaan kita dijawab iya gitu kan sama Tuhan kan. Dia punya kedaulatan tentang kehendak dia yang terbaik dalam hidup kita. Nah disitulah. Ketidakterbatasan Tuhan yang bisa dia kerjakan di dalam hidup kita. Dan kita juga baru mungkin ngerti setelah kejadian-kejadian itu tuh dilewati dalam hidup kita. Gitu. Hmm. Menurut saya sih, Gono. Kalau menurut saya nih, kalau hmm, yang coba, nanya jalan -jalan. ini mencoba menjebak hmm. gembala kita, hmm. gue akan bikin defense. Hmm. We. Jadi kalau ini adalah pertanyaan jebakan. Sebenarnya hmm. pertanyaan anda ini sudah apa ya, bisa dibilang kan lu pengen ngetes nih, pengetahuan gembala Raja Wali Church. Betul, ya, oh, kira -kira. Betul, betul sih sebenarnya pendeta-pendeta anda tuh juga perlu dites. nggak, gua rasa juga dia bukan penganut Kristen karena bertanya kan oh gitu, sebetulnya. Mungkin, iya. karena menurut gua kan pendeta-pendeta besar kan kalau ngomong apa aja mungkin. <gak> tapi intinya menurut gua pendeta-pendeta besar ini kan banyak banget yang ngomong soal bisa kaya, bisa sehat, bisa apapun. Pokoknya kalau lu minta pasti bisa berkali-kali lipat. Hmm. gitu. jadi menurut gua itu pandangan pendeta-pendeta besar aja udah bilang bahwa Tuhan tidak punya batasan. Cuman kuantre doang yang bilang punya batasan loh. Berita macam apa ini, bisa meragukan Tuhan sendiri Eih, bagaimana? No, nah, saya gak meragu Oh iya iya iya, iya iya iya iya iya Itu defense dari saya Iya iya betul-betul, saya tidak ada komentar tentang ini ya <laughs> Saya tidak punya kapabilitas untuk komentar ini ya <laughs> Gue kasih defense aja, <laughs> kalau-kalau <laughs> di jebak ini Enggak ya. Ikut ya mas, coba Gimana kalau bahas soal meluka Apa? Meluka Meluka Wah nih, meluka ini semedi, semedi nih, nih. Enggak tau gue Oh, melukat itu tuh seperti ini ya, ritual-ritual gitu ya. Ritual, ritual ya. ritual alam iya. ya? ritual alam ya. Iya, untuk kayak ngil gitu. Kayak ya. ngilmu nah. gitu ya, minta sesuatu gitu ya. Biasa kayak kayak ada acaranya gitu. Hmm. hmm. Oh, IO-nya siapa tuh biasanya tuh? Hmm saya masih kurang jelas ini melukat seremoni melukat, melukat itu masuk uh, oh, so melukat ya markete uh, uh. melukat ini sebenarnya kayak itu tuh kok definisinya tuh, tuh, tuh, tuh. mungkin oh, kalau okay, mau baca ini okay, okay, okay, okay. kreatifnya pinter nih makasih ya. lo cepet nih gitu. Mas nama oh. apa mas? <laughs> <gak> hiung Bisa. hiung oh hiung hiung oh itu seperti oh. seremoni lah kok ritual pembersihan diri ya pembersihan diri, lah. diri. Yeah. Pembersihan pembersihan diri. diri. Hmm. menyatu dengan alam oke itu berarti berusaha mengandalkan diri sendiri untuk membersihkan diri sendiri, kurang lebih begitu ya. Atau mendapatkan kekuatan dari alam, istilahnya hmm, gitu ya. Hmm. Ya mungkin lebih kepada, gue ya, per iya, percaya mungkin diriku bisa bersih dengan melakukan ritual ini gitu. Ritual ini sendiri. Hmm. Oh, kalau menurut saya lagi ini sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, membersihkan diri sendiri dengan usaha sendiri niscaya mustahil. Gak bisa, hmm. gak bisa. Kita makanya butuh Tuhan dan kekuatannya untuk membantu kita untuk kembali ke jalannya yang benar gitu. Jadi kalau ada orang-orang menggunakan cara-cara seperti itu, saya kurang setuju sih gitu. Kalau orang Kristen hmm. menggunakan cara seperti itu Tapi saya, dosa saya kurang aku. setuju. Loh, kalau ini sifatnya lebih mengutamakan alam daripada mengutamakan Tuhan, nggak usah dijawab lagi dong. Oke. Okay. Gitu. Clear gitu. Berarti istilahnya. orang ada ada orang yang merasakan manfaat setelah dia vegan, vegan, dia menjadi lebih sabar. Apakah itu dia juga mengandalkan dirinya sendiri selain Tuhan untuk menjadi lebih sabar atau? mengandalkan dirinya sendiri menjadi lebih sabar atau gimana bisa jadi orang yang berusaha apa nih vegan iya hmm. ada loh ada ada ya? jadi karena dia, dia, dia, beneran, dia, dia ngomong karena setelah dia jadi uh, Vagan, vegan memakan. dia menjadi lebih sabar Soalnya kan bisa menahan hawa nafsu so iya ya. betul oh, dia betul uh -huh. dari usaha. ya saya nggak bilang kalau dia melatih itu nggak boleh boleh hmm. aja tapi kalau kita di kan punya sudut pandang bahwa poros utama atau our power gitu datangnya dari dalam keluar hmm. bukan dari luar ke dalam gitu kan hmm. Jadi istilahnya kalau saya percaya tetap ada kuasa Tuhan yang harus kita andalkan. Karena biasanya sih setahan-tahannya orang yang menggu, meng, apa, mengupayakan usaha sendiri, ya ada periode cleannya crash juga hmm. gitu. Yang dibangun gak, gak, gak, gak, gak permanen gitu. Sama kayak kita ngomong kayak orang bilang ada bedanya antara apa ya, happy and joy bahasanya gitu deh ya. Hmm. Kalau happy itu di trigger dari luar gitu, di trigger dari luar. Misalkan kayak orang uh, happy nya apa nih, datang ke tempat-tempat yang jedak-jeduk -jeduk gitu. Wah, di situ dia happy. Hmm. Tapi karena di trigger dari luar, begitu momennya hilang, dia hilang. Kan. Hmm. Itu karena triggernya dari luar. Tapi kalau joy itu menurut firman Tuhan datangnya dari dalam keluar. Apapun keadaan yang di luar, tidak tetap bahagia. tetap bahagia. Oh, jadi maksudnya kalau memang dari dalam ya lu mau vegan mau enggak ya harusnya bisa tetap ya. sama, ya, ya. lu dari dalam apa dari luar? tadi dari luar gua masuk ke dalam. <laughs> baik. Mm -hmm. baik gue sudah baik. dari dalam kalau dari dulu. Aduh, murni gue. sekali, murni, <laughs> murni. <laughs> murni <gue. laughs> Tembus pandang <laughs> ya. <laughs> kayak tamper gelas lu. Murni gua. Ya kalau itu kayaknya udah jelas lah. Iya lah, iya iya iya iya. Tadi ya. itu belukar-belukar itu. <laughs> Tapi kalau agamanya meyakinkan itu, kita... Ya maka, udah. apa-apa. Ya ya Ini kan perspektif dia. kita ya. Tapi emang ada agama yang... Ada. Coba mas lagi mas. ya. Mereka bilang, tato itu gak rusak padahal uh, uh, uh. untuk menghasilkan maksud dari tubuhmu adalah baik Allah anak sekolah minggu pun paham kenapa tidak dengar orang-orang ini bikin tato mengeluarkan darah dari kulit dimana tubuh wah hey kamu ya yang mengkomentari itu saya bilang ya kalau kamu masih makan babi <laughs> jangan komentar itu ya <laughs> kalau kamu masih belum olahraga Jangan merokomentar seperti itu iya. ya, kalau kamu masih merokok juga jangan merokomentar hmm. seperti Kalo itu. Kamu pakai AC menyedot ozon nah. dari langit nah. dan merusak tubuh kita karena kita nggak bisa ngirup oksigen dengan murni itu juga dosa. Nah, <laughs> kalau patokannya porosnya itu nah. jangan ya. Betul, iya, anda jangan. menggali tanah dan akhirnya anda berak di dalam tanah itu, <laughs> terus banyak yang mati semua organisme dan kita nggak bisa makan sayur karena hmm. lu berak di situ, hmm. itu juga dosa. Tapi kan itu nggak merusak Allah, ini kan konsepnya merusak Allah. Iya. Tapi kan kita makan dari tadi itu. Iya betul. Nah, jadi dosa kita. Iya si, kan? Merusak juga ya Minyak akhirnya. goreng nggak boleh, kentang goreng nggak boleh, Ia, McDonald's. Kalau gak masih makan minyak-minyak yeah. ya tuh ada samchan namanya, ada nasi hmm. campur, <laughs> ada bakmi tepung kena jantung ya. Bae-bae, hancur lu. Merusak Rusak banget Allah lho, lho. makan roti kayak blue band tuh udah dosa uh, Betul. Kolesterol. Betul. Kalau poros itu, poros itu. kita tuh gara-gara itu, gara-gara musuh kita lah enggak. mau Pamer gue gua mampu Nato, tahu 10 juta 15 juta enggak tahu ya. <laughs> lu cuma makan roti sama blue Iya <laughs> kan? Jadi Aduh. menurut gua sih itu terlalu berlebihan betul, ya. Kan? Betul. Betul. Iya. Itu sebetulnya menurut gua ku hmm. Andre pun gak usah ngomong. Betul. Ya? Masuk komentar, masuk komentar. Kita lu, aja. Ha, lu makan makan nasi tuh. Dosa juga tuh lu. Heh, <laughs> gua gak tau apa yang harus lu makan. Betul. <laughs> Coba ya lu sehat. <laughs> bu, betul. Oke, oke. Okay, okay. yeah. Makanya maksud gua Jangan jangan jadi statement itu tuh terus terusan gitu loh sebagai poros belum melakukan eh, sesuatu. ngomong juga ya, ya, mungkin uh. nonton tayangannya kita belum lengkap ya. Iya. Nonton, iya. nonton dulu sampai lihat-lihat kontennya dulu gitu ya kan sampai ya, ya. sampai selesainya dan tapi Betul. tadi kan pernyatanya, uh, katanya badan dilukai sampai berdarah. Katanya hmm. gitu kan, ya kalau orang dioperasi juga berdarah. Dosa itu! Uh, kalau porosnya itu ya. Hmm. Ada anak kecil lagi lari, hmm, dia jatuh iya. berdarah. Dosa, dosa itu! Harusnya gak oh. boleh lari, hmm, karena harus. lari bisa menyebabkan jatuh. Dan menurutkan iya. kalau... kerusakan kerajaan Allah. Betul. <laughs> <laughs> ya kan? itu Bahaya banget kan? itu. Mm -mm. Kerajaan yang terguncang. Menikah juga tidak boleh. Karena? Karena prosesnya aja, menyakiti aja, aja, aja. tubuh. <laughs> Tapi enak. kawat, Iya kan? Gak boleh. Saya belum menikah, jadi saya belum tahu. Iya kan? dua-dua waduh. Tapi sering lakuin yang haram-haram ya. Tidak, tidak. Ya kalau konsepnya menyakiti tubuh berarti kan gak make sense. Masokis. Iya kan? Iya dong kok. Iya bener. Masa berhubungan suami istri juga gak boleh? Kan menyakiti juga, bisa keluar darah loh yang pertama kali itu. Iya. Iya kalau konteksnya darah dan itu seperti itu gitu ya. Itu. Nanti mungkin nonton lagi tayangannya dengan lebih lengkap dan... Ya capek kayak ngajopin iya. itu tuh capek kok. Ya, Udah ca terlalu banyak banget gue. Iya. Ca yeah. Merasa selalu merasa bener ngan <laughs> itu ya. <laughs> Customer itu. Kok marah-marah ini Mas ya? <laughs> <laughs> kok dia yang ngegas ya? Aduh. Pertanyaan so. tadi di preview enggak Mas? Enggak sih. <laughs> oh iya. di preview sih. Kaget ya. soalnya. Oke okay, oke. Okay. Masih ya gitu <laughs> <laughs> kan. Iya, tapi gue kesel aja <laughs> karena gue pasti makan babi kan. Iya, benar-benar. perut gue gede. Iya, Begitu. Kalau <laughs> tentang <laughs> bahasa itu gimana sih? Ah. Wah ini masalah si baba-baba ini ya. <laughs> Aduh. Oke, kalau gimana kok Andre masalah si baba ini? mungkin bahasa roh, bahasa roh nyata ada gak? Saya percaya ada. Tapi kamusnya si baba bang kok? Nah, itu permasalahannya. Nah, itu permasalahannya. Iya segini di waka, waka gitu. Kita taruh fundamentalnya dulu ya. Hmm. Bahasa roh ada nggak ada karena okay. di Alkitab sendiri mencatat bahwa rasul-rasul itu berbahasa roh dan berbicara seperti layaknya bahasa-bahasa orang asing gitu. Bahasa orang asing tuh di sini adalah bahasa negara lain. Iya, kalau di alkitab apa? pada waktu rasul-rasul kepenuhan roh kudus ya bahasa hmm. bahasa bangsa lain. Bangsa lain. Iya. Bahasa Jadi kalau, bangsa lain. Iya kalau di alkitab baca alkitab oh, ya. Okay. Correct me if I'm wrong. Ya, menurut apa yang saya baca dan pelajari sih, kalau saya nggak salah inget nih, hmm. ya begitu, gitu. Hmm. Tapi eh uh, penerapannya, penerapannya uh, di banyak gereja mungkin nggak seperti itu. Dan by the way, bahasa roh tuh baru salah satu. Tanda dari karunia roh kudus yang lainnya banyak gitu, jadi bukan berarti orang yang berbahasa roh hidupnya tuh juga Pasti kudus gitu. Karena saya pernah lihat tuh orang lagi bahasa roh, tapi bisa melakukan aktivitas lain biasanya. Nah, betul juga sih. Ada yang sambil story, sih kira tahu, Ada juga, ada, ya? ada, kan kayak gini ya, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Aldo Inggris, orang Inggris, Oh enggak ya? Belum tentu. Oh, kan? berarti ini analogi liar atau adalah orang-orang pada saat itu. Rasul tiba-tiba bisa bahasa Jepang gitu, misalnya kok. Maybe ya kan? Makanya kita okay. bahasa, bahasa bangsa lain, dan kayaknya nggak seragam. Bunyinya harusnya nggak seragam ya, kalau hmm. bisa berbicara dalam berbagai bahasa ya. Nah, berarti nah. akhirnya arah baba, baba, bab, bab, itu dari mana? Kok sebenarnya? Oh, mungkin sekira baba-baba itu ada di suatu negara. Ada yang pakai bahasa Oke. itu, Tanzania, artinya ya. mungkin terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. mana Maybe, tahu. kita juga bisa gak bisa ya. gak, gak, bisa gak bisa, gak bisa, gak bisa ngomong ngejudge. begitu, gak bisa ngomong gimana-gimana juga. Hmm. Silahkan uh, maksudnya dilihat dengan lebih lengkapnya aja. Tapi kalau menurut saya uh, bahasa roh itu gak sembarangan sih. Gak sembarangan. Harusnya sih gitu ya. Gak sembarangan atau ada uh, ya maksudnya memang itu perlu sesuatu, gimana bahasanya ya. ya karena itu memang datang dari roh kudus jangan dipaksa-paksain juga gitu. Jangan hmm. dipaksa Berarti juga. orang tuh gak bisa komunikasi sesama manusia itu pakai bahasa roh ya? silakan coba kalau bisa ya. Ya berarti kalau ada yang bisa, berarti bohong dong berarti dia. Gimana maksudnya dibohongin nih? Sekiranya... pada pada pada titiknya sendiri tuh gak? Sekiranya ada apa-apa. <laughs> Asal apa apa bapa Oh, sekarang apa apa <laughs> Nggak mungkin <laughs> dong begitu. Loh, no, itu kan memang tidak itu tapi tadi dulu ya. Oh, iya, itu okay. bukan ditujukan untuk komunikasi kan antar manusia Oh. Bodoh nah, juga lu. analogi kan Tapi kan memang nah, ada yang bisa interpretasi. Tapi gua nggak bohong, pernah ada yang ada yang Ngobrol. saya mendengar tadi bahasa rohnya. Iya, makanya oh, Dia interpretasikan. Iya. Interpretasi. Oh, itu ada di Alkitab. Ada bisa, hmm, ada. Bisa, ada yang bisa. bisa ada, memang hmm. bisa. Kalau memang itu benar datang dari Tuhan, memang sih kalau hmm. dari Alkitab ada yang ngomong dan harus ada yang menginterpretasikan. Harusnya begitu. Oh tapi kalau so. udah satu gereja gitu kan susah Betul. juga interpretasinya. Betul. Ngamuk Sulit, lah, sulit hmm. juga dan apakah di gereja boleh nggak menyembah pakai bahasa Ya di rumah boleh, masa di gereja gak boleh. Benar. Ya ah. kan boleh. Tapi terlepas dari apa yang dia ucapkan, apa metodenya gimana, apa mau diseragamkan gimana ya? Saya kembalikan ke masing-masing. Tapi kalau dari lu sendiri kok. Hmm. Lu kan anggapannya kita selama bergereja di situ nggak pernah ada kayak urusan bahasa lah segala macam Nah sebenarnya Kalau dari lu pribadi ini sebenarnya hmm. Lu pengen bangun gereja lu tuh sebenernya jumat itu harus bisa Basaro atau enggak gitu? Ya kalau saya nggak memaksakan ya, maksudnya dalam hmm. artian uh, atau diadakan momen khusus kalau saya hmm. pribadi ya, momen khusus dimana pada waktu penyembahan atau pada waktu apa bersama-sama kok menyembah Tuhan tiba-tiba kayak saya bikin jadi satu SOP gitu, hmm. well bahasa well, Basaro sekarang on! Nah, gitu kan nggak mungkin di setting-setting, hmm. mari kita wah oh, kamera itu biar terjadi natural aja, seperti okay. datangnya Roh Kudus. Kan natural aja, hmm. kalau memang ada ya udah kita lihat. Di ada, dulu. ada enggak? Enggak lah ya. Kalau ditanya-tanya sama saya, saya percaya enggak? Ada bahasa lo, percaya, percaya. Tapi kalau bukan kewajiban. Datangnya natural hmm. gitu ya. dan kalau bisa terjadi bagus banget. Hmm. Tapi bukan disetel-setel dengan bukan setel dengan, iya, betul. Setel -setel bukan dengan yang, bahasa yang sama. Selalu sering kayak gitu ya. ya soal -soal eh, timing, kita gitu. menyembah dengan bahasa roh dengannya. Ya. Kan, setiap orang beda-beda ya, kan timingnya. Beda -beda ini ya. ya. ini gue nah. bukan mencemooh ya. Maksudnya bentar aku berusaha. juga baru belajar juga maksudnya. Iya, ya. Biar hmm tertadi sangkanya kita komunikasi gitu. Enggak lu macam, doang, Enggak oh. tadi kita kan ada komunikasi, lu ada tadi. Tadi pas punya gue di cut. Oh, <laughs> punya gue doang ya. <laughs> jadi gue aman. Atau pernah didoain mungkin? Dulu, pernah. dulu, dulu punya gua... pengalaman, ayo bicara, oh, bicara. Oh iya, gue dulu oh paksa-paksa. Oh, iya, iya, iya, iya, iya, Doh. iya, iya, Doh. Iya, iya, Doh. iya. Gitu betul, oh, dipaksa, dipaksa. dipaksa Jadi mendingan kita pura-pura basaro daripada gak selesai. Dan indikatornya nih, indikatornya kalau orang, jadi orang yang berpikir, wah gue udah kepenuhan roh berarti hidup gue udah penuh roh kudus. Eh tak dulu. Kita kepenuhan roh kudus bukan dari berbahasa roh, tapi dari buah buah roh kudus. Oh. Okay. Buah roh kudus maksud saya, buah roh, buah roh kan ada banyak tuh, hmm. kasih sukacita, kesabaran, hmm. itu semua harusnya keluar dari hidup kita hmm. baru kayak kita mengidentifikasi sebuah pohon kan harus dari buahnya. buahnya. Hmm. Ya, gitu. Oke okay, semoga itu clear masalah bahasa roh ya. Gue pernah ada yang ngelata, ada orang yang lata dipaksa buat ngomong bahasa roh gitu, ayo bisa, bisa. Eh, gitu jadinya dia, beneran gue, karena dia lata beneran <kirin> gue karena di petaget, karena bukan di bukan roh karena, karena ya gue tahu maksudnya dipak, uh, karena faktor dipaksa itu jadi dia dipas dijualnya kayak uh, ayo bisa ayo bisa, bisa sama bisa. siapa di saya tadi lo siapa ya, nama sih enggak, uh, enggak enggak ada sebut nama <kirin> ada yani ada namanya tadi enggak gue juga <cuk _> lupa itu pasti <cuk _> huh? banget next question Oh iya. boleh kata topiknya jin kafir karena mereka mengatakan kalau perjanjian baru itu adalah ciptaan manusia yang mengarang. Ya berdiam. kita semua terdiam. Dia juga bingung, gue juga bingung. bingung. Jawab apa gue sampai googling nih gue nih. Boleh gak cerita tentang, tentang uh -huh. topiknya mengenai jin dan kafir karena banyak orang berpikir uh -huh. kalau perjanjian baru itu kan ciptaan manusia yang di karang. Oke perjanjian baru ciptaan manusia di karang dan kata jin dan kafir aja kita gak paham ya. Apa korelasinya jin dan kafir dengan perjanjian baru dan manusia? Iya. Maksudnya kafir itu nah, secara KBBI apa gimana? Iya, boleh ya, kita skip bener. aja pertanyaan? Ini kurang jelas pertanyaan. pertanyaannya nih. Iya. Jin dan kafir? Dalam Tapi nanti saksikan di unsensor kita gitu ya. Gak ada. Enggak ada. Gak ada ya? sama ada. Aduh sama saya dong. Kita dong. Oh iya, kalian dong ya. lebar banget. Kita gak putih, dong. Lebar bener. Kalau bener Yesus itu disunar. Betul. Kenapa lu <laughs> main betul-betul aja. Bro. jangan Tidak dulu temen. sabar dulu. Wah, uh? wow. ke dimana dan ngadep. Ngadepnya ke mana? mana? <laughs> Pertanyaannya jelas oh. lagi oh? ya ya. Oh, ada maknanya ya, ada arahnya. Sobat-sobat kita di agama kita, sebelah Iya, oh. Mau tanya? Sama Pak Pendeta. Ah, ah, ah, ah. Ya kok Antri bisa jawab, karena kita berdua kalau jawab ini akan masuk ke ranah yang ilegal ya. Lebih ke penjara sih Iya. Ini, ini mungkin berkaitan dengan kepercayaan ke, uh, kepercayaan atau sudut pandang dari agama-agama lain gitu ya. ya. Yang berusaha menyetelkan uh, pendapatnya ke, eh, sudut pandangnya ke uh, Yesus sendiri gitu hmm. ya. Uh, saya gak bisa jawab juga karena Alkitab tidak mencatat Mention. tuh, ya menghadap apa kemana gitu kan Tapi disunat kok. Kalau kepercayaan orang Yahudi semua anak-anaknya anak, -anak disunat Di pasti Di dari kecil berarti dari kecil iya udah belum gua belum gua juga belum nih hmm. belum belum hmm. Gua, budu, gua budaya Herodes Herodes kesehatan <laughs> <Herodes. laughs> <Herodes. laughs> <Herodes>. ya Herosip belumlah jadi, <laughs> <lebih> cepat, <laughs> ya. jadi <laughs> kalau menurut <laughs> catatannya jadi, tapi harus ya tapi kayaknya kalau hmm. saya menangkap sih dia mau mentalikan menjebak kita nih pertanyaan nih. kalau hmm. apakah sunat itu lambang oh. apa atau apa dan gimana ya oke okay. Mungkin itu sudut pandangnya berbeda jadi kita enggak. Udah, apa? mungkin udah. saya udah. Wih, oh. ternyata pertanyaan-pertanyaannya receh itu. <laughs> Gampang sekali kita dalam menjawabnya, Well. Tidak perlu pendeta untuk menjawabnya. Tidak perlu pendeta, cukup kita, kita bisa jawab itu tadi semua. Mm -mm. Iya. Karena aku angka juga ini. kadang kita brief kan? Iya. <laughs> dari. ilmu-ilmu beliau kan dari kita juga, Well. Benar, wow. iya, iya. benar, benar, benar. Kita teologi 4 tahun ya? 7. 7, Lama ya? Lama ya? <laughs> Karena nego. <laughs> enggak lulus, lulus, lulus, lulus. Karena lulus. Baju katanya, oh iya, ah, ini tadi soalnya mas pendatanya gak di ketutupan mikrofon. Oh, bajunya, eh, yeah. Institute. Jadi Jadi, bajunya kira-kira kita jual ya? Yeah, bajunya dua ratus lima puluh ribu. Kalau gak salah, dua ya. ribu yeah. ya. Itu akan digunakan untuk pembangunan uh, gereja kita <laughs> karena kita lagi bikin yang jemaat seribu. <laughs> ada yang datang ke yang ancer nah apakah bercanda-bercanda gini enggak boleh, itu boleh kan. Apa sih karena iya. dia enggak oh, boleh dong. <laughs> yeah, kan? yeah. Tapi ini baju apa sih Ko Iya Ko Oh apa ya, sih ini, Brave ini, Institute, kok itu banget. Iya Brave hmm. Institute tuh, uh, Brave tuh value-nya Raja Wali Church yes, gitu yes. ya, dan institut adalah, ya istilah yang kita pilih untuk membekali jemaat ataupun orang-orang yang mau belajar bersama-sama, kita namain institut makanya karena hmm. dianggap kita menganggap uh, gereja tuh, saya menganggap gereja tuh bukan hanya untuk sekedar tempat kita belajar firman Tuhan aja, yeah. nah, hmm. jadi buat seputar kehidupan juga. Ah. Kemarin udah ada finansial ya Yes, ya? jadi ada kelas-kelas finansial, mungkin dengan nanti keberadaan Aldo nih, kita akan hmm. bikin kelas content creator. Bisa, apalagi bayaran gue iya. kan pasti. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kita bisa bikin kelas bagaimana membuat konten kreator seperti beliau yeah. ini. Terus film, film ya koknya, ring ngeri-ngeri sedap guys. Hey, yeah. aduh. Hey. Ini Ernest ini nah, dapet nah, konsep nah, dari nah, lu ya. Nah, <laughs> <laughs> malu, malu, malu, malu. <laughs> Halo. <laughs> tapi sebenarnya nah, dalam ngercering dan ngebantu anak, anak muda untuk bisa ya. relevan di ya. bidang masing-masing ya, ya? Seperti yang Aldo pernah bahas Betul. Kan? Di ya, kan yang bahas, ramai betul, itu. Betul. Di, nah, karena kita ya. juga percaya bahwa gereja nggak hmm. melulu cuman mengenai pelayanan German dan pelayan firman Tuhan, Tapi kita mau lebih applicable gitu dan hmm. adanya di Brave Institute itu sendiri. Hmm, yeah. Biar nggak great inside sucks outside. Yeah. Setidaknya nggak oh. korup lah ya di luar ya. Itu kuatnya bagus itu. Great, great inside sucks outside. Sucks outside. Jangan sampai. Jangan sampai. Tikus laci emang nih orang. Ya. <laughs> <laughs> emang tikus laci kayak gini oh, ya guys. Gabak. Jadi itu tujuannya ya. Iya. Tapi ya, ya, ya. ya. itu nah, lah. Belakangnya ada, ada gambarnya. Ada ya. sesuatu Belakangnya ada bahan. lagi. Itu, ada misalnya. gak? Ada oh, Elevate. Oh, oh. Maksudnya berarti. Dengar-dengar Brave itu B nya tuh gini. bacot ya kalau gak salah ya. <laughs> beli. Oh beli. Ya bukan bacot. Oh, iya, iya, iya, iya, Apakah tidak boleh bercanda seperti ini? Tentu tidak. Udah mulai lucu. Ya. Berarti kalo iya. Berarti kalau Andre itu kalau dia sendiri iya, lah ya. Bener, Karena bener, lebih terbuka. Benar benar. Tadi seolahnya tertekan dengan dua. Ada mekanik soalnya. <laughs> tadi. Iya benar. Ya, ini lebih sakit kan. nih? Gua pada dia. Di oh. gua pada dia nih. Oh. Ya. Gitu, nah gitu. Ya. Tapi ya. intinya itu dia tadi Q&A kita ya. Wale. Betul. Dan hmm. bisa dibilang gereja kita bukan gereja yang gede weh. Jadi kalau mau kita bangga-banggain, mau kita sombong-sombongin, <laughs> lu kirim jemaat lu 100, kita juga bubar. Enggak muat Oh, misalnya berdata gereja, gereja itu, serang itu Raja Ocas mati kita. <gak>, yeah. gak, muat, oh, gak muat gereja kita. Jadi, Jadi kalau mau dibilang ini <gak> adalah media untuk kita mempromosikan gereja kita, nggak juga. <gak> nggak. <gak> Karena so <sopor> juga, nggak! <gak>, gak, gak, gak! Gua nggak kan. pernah tuh di pikirnya, kak ini uh, <gak> saya nonton dari brand-nya, uh, <gak> nggak ada, nggak ada. Ada juga yang sempet pasti itu tuh nyari-nyari ko Andre. Ternyata bukan ko Andre ini, ko Andre itu. Ini Ulang lagi ya? Apakah boleh berjalan seperti ini? Tidak. Jadi ya. Aduh. Ini gereja yang masih baru banget dan sebenarnya sesuai dengan gaya kita juga ya. betul. Seru banget dan ngajarnya juga biblical banget. Tapi intinya kalau lo mau datang boleh banget gabung sama kita ya. Ya. Kita ada setiap hari Minggu dan berapa kita ada event juga ya. Kadang ada nobar-nobar film-film terkenal juga. Gak ada, gak ada. Gak kemarin. Oh iya iya. Udah yang kedua loh. Iya iya iya. Tapi itu aja. Kalau kalian mau datang silahkan langsung kita ada di Kemayoran. Uh, Salah lagi. Sunter, bos. <laughs> Hah? Emang Kemayoran? Sunter sama ya? Oh iya kita I, Sunter! Sudah mah, ya atut-atut. <laughs> kita Sunter! Sunter! Eh, Kemayoran. tapi ngomong-ngomong, Kita Aa. kan menuju Natal juga nih. Wah mm -mm. Andre, kasih ini dong, uh, himbauan untuk mereka mungkin yang lagi pengen nyari Gereja Natal. <laughs> Kemana nih kita nih? Acara Natal kita kapan? Oh iya kita kalau di Gereja Wally kita Natalnya 18 Desember ya. Oh, se bukan September ya? Bukan. Okay, 18 Desember hmm. ya jam setengah sebelas siang di Sunter bisa cari aja googling Raja Jawali Church di IG kita lah ya udah ada ini. Ya ya. Udah ada Google Mapsnya menuju ke tempat kita. Ya, bisa ke sana dan ketemu sama kita kita. Ketemu sama host-host yang banget. suka bercanda <tis> ini. Bang, ya, kita kita. Suka bercanda Bang ini. Karena kita agak terkenal lah ya. Enggak, lu doang lu siapa? Ini konsep terker masih. <tis> <tis> ya <nasi. tis> <laughs> Sampai jumpa semuanya, thank you banget Ko Andre, ya, udah ngejawabin beberapa pertanyaan. Sama -sama. Dan kita akan, kita ini harus sudah season 2 ya kalau ada nilai? Udah. Oke ini adalah perawalan ya. season 2 juga, ya. jadi semoga di next episode kita bakal bahas yang lebih seru lagi. Gak Drop kolom komentar ya. kalau ada beberapa topik yang nantinya lu pengen kita bahas. Okay. Sampai jumpa semuanya, kasih pantun lagi. Gak, udah. <laughs> udah abis ya? Udah abis ya? Tuhan guys Tuhan Yesus